senapan anginnya nah pastinya untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan sekali untuk buruan hewan di game ya sahabat bediler. jadi seperti babi biawak dan jenis-jenis hama yang lainnya karena pastinya untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini maupun akurasinya luar biasa mantap dan juga luar biasa akurat ya sahabat berdiri nah oke okay, yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya tapi sebelum itu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 nah kali ini saya akan mengulas spesifikasi singkat dari senapan angin ini ya sahabat nah jadi untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat bediler dan untuk tabungnya ini terbuat dari bahan kuningan pilihan yang memiliki OD ataupun diameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm meter ya sahabat bediler dan untuk pengisian angin dari senapan ini bisa menggunakan dengan dua cara yaitu bisa digajurkan di tanah ataupun bisa menggunakan dengan pompa khusus PCP ya sahabat bediler dan pastinya untuk tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin ini mampu menampung tekanan angin yang luar biasa maksimal yaitu bisa mencapai 2000 sampai dengan 2700 PSI dan uji power yang dihasilkan pastinya bisa mencapai di angka 1100 fps ya sahabat the dealer nah kita lanjut ke bagian visir nah jadi untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir ataupun seringkali disebut dengan bidikan manual Nah visir ini pun juga bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler yang dengan jarak akuratnya tuh bisa mencapai 20-30 dengan 30 meter ya sahabat bediler Nah untuk visirnya sendiri ini terletak di bagian depan chamber dan juga di ujung laras ya sahabat bediler Nah di sini di depan sama di belakang Oke kita lanjut ke bagian grendel Nah untuk grendel dari senapan angin ini Terbuat dari bahan baja pilihan Yang memiliki sistem putar hingga 5 tarikan Jadi semakin banyaknya tarikan yang dihasilkan Dari senapan angin ini pastinya pun Untuk uji power yang dihasilkan juga semakin kuat Dan juga besar ya sahabat the dealer Oke kita lanjut ke bagian varian popor dari Senapan Angin ini yaitu varian AK47 hitam biru ya sahabat bediler. Nah ini untuk perpaduan warnanya, warna hitam dan biru ya sahabat bediler sehingga untuk tampilannya pun juga cukup minimalis, simple dan pastinya elegan ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler yang terakhir untuk harga dari Senapan Angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dibanderol dengan harga Rp 2.125.000. Rp 2.125.000. Sahabat Brider sudah mendapatkan senapan angin gejruk pikir terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Airifold nah mungkin uh, itu saja ya sahabat Bider yang bisa saya sampaikan mengenai spesifikasi singkat dari senapan angin ini dan apabila sahabat Bider memiliki pertanyaan seputar senapan angin yang saya ulas tadi ataupun yang lainnya bisa langsung tanyakan saja pada admin Jaya Airifold dan juga jika sahabat Bider berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Airifold. Nah untuk informasi pembelian